Sampai hati ku Lupakan semua cerita sama masih belum percaya belum percaya begitu jauh Jam kau siram luka dan cuka Sana, kau sibuk jaga hati yang, baru. hati yang baru. Langit pun menangis hujan turun, tak berhenti.